Halo Sobat Slotersmania, apa kabar kamu semua? Di sini saya bertanya kepada kalian siapa di antara kalian masih tidak mengetahui cara mendaftar maupun deposit pada situs slot online mudah jackpot ini. Permainan slot online ini sangat dinikmati oleh kebanyakan orang. Dengan mudahnya dimainkan dan juga bisa membawa keberuntungan akan tetapi tidak dari kita semua mengerti cara daftar dan cara deposit situs slot gacor melalui via dana. Maka dari itu saya akan memberikan tutorial atau panduan kepada kalian cara melakukan pendaftaran dan cara deposit di situs slot online dengan mudah ini. Jadi tolong untuk disimak video ini sampai selesai ya sobat. Hal yang pertama harus kamu lakukan masuk ke dalam internet dan mencari situs judi 188, dikarenakan situs ini sangat memanjakan semua member dan terpercaya mudah jackpot pada situs ini. Di situs ini juga mempunyai pelayanan customer service yang baik dan ramah. Langkah pertama kamu bisa klik pada menu daftar, lalu setelah itu kamu harus mengisi data yang valid. Setelah mengisi nama pengguna atau ID kamu, bisa lanjut ke kolom kata Sandi atau password isi sesuai keinginan kamu. Tapi mohon diingat jangan sampai orang lain tahu atas ID dan password kamu ya. Jangan lupa isi juga kolom konfirmasi kata Sandi, isi yang sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjut ke kolom bank. Pada kolom ini ada banyak pilihan untuk kamu yang ingin mendaftar. Ada semua ban di Indonesia dan ada semua e-wallet di Indonesia. Seperti saya mendaftar menggunakan e-wallet dana ya bosku. Isi data e-wallet kamu pada kolom nama rekening isi sesuai dengan nama yang ada di aplikasi e-wallet dana kamu ya. Setelah itu nomor rekening sama juga isi sesuai aplikasi e-wallet dana kamu ya jangan sampai salah. Untuk di bagian kolom email untuk mengisi email kamu yang aktif ya bosku atau merasa bingung bosku cukup menggunakan akun email Google bosku saja. Hal ini bertujuan untuk verifikasi jika bosku melupakan user ID atau password nanti. Pada kolom selanjutnya kamu bisa isi nomor telepon yang sesuai kamu miliki, bertujuan jika kamu ingin mengubah data dengan mudah validasinya ya bosku. Pada kolom referral kamu bisa menggunakan link pada kolom komentar YouTube di sini ya bosku. Jika kamu tidak ingin mengisinya, kamu bisa melewatkan kolom referral ini. Selanjutnya, kamu harus mengisi pada kolom kode CAPTCHA yang tertulis di samping kiri dan mohon untuk ikuti ya bosku. Lalu tinggal klik kolom daftar di bawah dan tunggu beberapa saat ya bosku. Selamat kamu sudah terdaftar di situs slot gacor dan slot online terpercaya 2023. Seperti yang kamu lihat langsung login, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa perhatikan pada bagian bawah terdapat kolom-kolom yang terteraya. Nah, kamu untuk melakukan deposit maka cukup kalian klik tombol deposit di bawah ini. Setelah bosku masuk ke dalam menu formulir deposit, pilih metode pembayaran dompet digital, lalu pada kolom dompet digital kamu bisa langsung pilih dana seperti yang saya contohkan. Salin nomor rekening tujuan, isi nominal deposit yang kamu transfer. Seperti saya mentransfer 10.000 diisi 10.000 ya bosku. Pada kolom Remarks atau Pemberitahuan, kamu bisa isi seperti yang saya contohkan pada video ini. Jika bosku memiliki bukti transfer bosku bisa langsung mengunggah pada kolom Lampirkan Bukti Deposit, cara dapatkan bukti jika bosku sudah transfer dan berhasil bosku bisa langsung screenshot saja ya hasil transferannya. Lalu kamu bisa langsung klik kolom Submit untuk pengecekan oleh Customer Service judi 188 ya bosku.